Bapak-Ibu yang saya hormati, setelah kita mengisi ketuntasan kriteria minimal ini, kita akan selanjutnya membuat rencana pembelajaran. Di mana di rencana pembelajaran ini, kita akan klik buat rencana pembelajaran, kemudian kita tentukan tanggalnya berapa, kita akan mengajar di website atau di e-learning. Contoh ini, tanggal 23 atau 29 atau kalau misalnya kita akan merubah tanggal, kita klik saja di sini, ini ada tombol next. Dan atau kalau misalnya mau mundur, kita tombol ini, ini adalah tombol preview. Contoh kita tanggal 12 Agustus 2020, kemudian kita tentukan jam keberapa kita mengajar, contoh 5 sampai jam ke 6. Dan kemudian kita akan tentukan pertemuan yang keberapa, contoh kita akan tentukan pertemuan yang pertama. Kemudian, setelah itu kita langsung saja ke kompetensi intinya apa yang akan kita ajarkan, kemudian kompetensi dasarnya apa, dan kemudian di sini materinya apa. Jaringan dasar komputer, kemudian tujuan pembelajaran apa, mengetahui jaringan. Dasar komputer, kemudian metodenya kita contoh pilih online, sumbernya kita pilih internet. Kemudian, untuk kegiatan pembelajarannya seperti apa, bisa Bapak Ibu tentukan: satu, dua, dan seterusnya. Kemudian, di sini penilaiannya, contoh kita klik daring saja, kemudian kita simpan, maka akan secara otomatis sistem menampilkan rencana pembelajaran yang Bapak Ibu buat.